Ya, ya, ya, kabarnya, kabarnya. Ayo, Anda pengen mendidih, ya? Ayo, kamu anjing, Ya, ya, ya, Ya, ya, kira kira bahwa kalian memang jadi saya malam eh Jum Katubong, PKI dong. Subong, baga, kamu katya kak <flexors> Allah azbar. bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلّا كنا عباد وإلّا كنا استعيم إهدينا الصراط المستقيم. سراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر صنع الله لمن محمده اللهم اهدنا فيمن من وعافنا فيمن في وتولنا فيمن من توليك وبارط لنا في ما أعطيك وإنه برحمتك شهر وما وإنك لا تقضي ولا يخضر إليك ولا يعز من ولاك فاذا ربنا وتعاليك وصلاً وصلاً السلام عليكم ورحمه الله والصلاه عليكم الله على juga, di area lain Bagian emang kan, kasih karena dengan cara kapal oh oh Ba, bah... Bahan sampo apa tu? Eh, di bahan ni mana, mana, mana, ya? mana, mana tu? Bahan lagi lagi. Bahan sampo, eh. kadang-kadang pukul bayar. Jangan pulang dah yeah, luk, dah yeah. sampo. Ya, ya. Ni, apa ada masa ini ni? Belum, saya ada. Belum lupuk yang terip macam. Yang berdarah di rumah tadi. Jarah oleh-oleh. Jarah oleh-oleh. Semua tu pun. Orangnya tepik ke luar. Ya, pasuk rumah tau. Ya. Yang kamu buat? Jauh, jauh, jauh. Jau, jau. Atang tu, aku pulang lagi. Nyan sampai kan? nggak Ya. Bunda. Terima kasih ini jangan sih, oke, mungkin ya. Abang Aju pun nak pergi dengan yang kutub-kutub Yud, -kutub. mudah Cepat, abang ke Ralia, nak jalan Puh, nak jalan dah jauh belik Kan lelan tepul, mudah Ya, ini dah rapat, ini dah layu. Cuba mai manuk. Bak ayat hang ke? Kadok, kadong. Keh keh o ke? Keh o ka lu curam noh hoke ka? Ada dah ade yo, Yo, yo mun bu apa muno ko yup tu um kat tu um le kaput ngane bepor kamu noh ha kamu noh nah ha ayo yo yo yo yo katai yo kat amri yo kat amri yo kupun natak ana gutak kupun natak ummi ana gutak Umi, Umi, kita motor, Umi, Umi, kita motor, kakak, Umi motor, motor, motor, debu cek, anak, anak, anak, motor, apa, motor, anak, anak, Ya Allah, Allah. kunci nasib. Baca dahulai kerja ini. Saya dah jaga kerja ini. Mencari apa lo? Hari lebih degu rayu, enggan malo kan? Kerang tring, kerang tring, mampu mampu. Oh deh, bukan. Pakan di, pakan di sini. Puna pakan di sini, pakan lebih degu kek. Tanenai cuma kamu rayu tan, kamu rayu. Kapalo kapalo kapalo kapalo dia ni dia pergi bodoh mana? Odat bodoh mana? Dia ada. Si batara, si batara kutara. Wala, si batara, si batara, ayo. Batara. Ping pong. Pong. Pong. Ping pong, jangan gerak lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hari ini. Ini boleh tukar kata-kata. Wadah, wadah. Baik, si batara, buka jumpa. Dia suka. Eh, menu tu pun saya tak boleh leh. Si kena, kena, kena, kena dia datang dah motor kita nyamalah tu kan turun drone kerja kan hasna bantu mak kan kita ke posok jailit eh jangan dalam jailit jailit eh eh drone kata kamera mak kan memang memang kita susah kali bang tu nak kerja tapi sebab buah dia dah eh eh nak eh duk royak dah bawa drone bergerak kan ini tinggal eh kan bunat ayo Minyak air leh, cok kan? pokok-pokok, berangkat. Bang, dia tanya lemak pun. Jadi, anjak boleh? Jatuhnya abang enjak, abang. Cik, sama Abang ada guna. Sama Abang. Jadinya. Abang ada berubah kepi. Tinggal kala gerah pun, Man pun. Abang ada kodok lah, Abang ada berubah. Ya, Abang ada ada berubah. Abang ada abang ada berubah. Ya, jadi ayah aku ni, ni belumkah nak go? Ido tak irmo? Datang dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam kau tu lah. Entah boleh angkat macam tu lah. Yo yo yo. Dia tu dia eh bagi. Okey. Ni dulu. Dia ada. Tutu, itu dulu. Duduk dulu. Bukan boleh orang tu. Ha, dah Jadi guna brelek? Ha, nak breleklah nanti nanti dah agak. Kon putraian. Ha. Dia tak go. Kau. Kita tempah gambar tidak ada orang yang berlaku. Mereka boleh nak kejap orang yang berlaku. Jadi, orang berlaku kejap orang yang berlaku. Nak berlaku, anak-anak berlaku. Tidak ada orang yang berlaku. orang Oh, ya, Mia. Pasangan pun dah lama tak masak. Iya. Ya. Ya, ya. Kajik Ika, bujuk tak magun. Ya, tak layuk pun. Padahal lah. Dia nak datang juga macam-macam pun. Macam tu, maaf. Kalau ada doa kalau naik naik di kubu, kita nak ambil gaji. Kita curi, kita. Atas. Apa hubung cuit dong? Kenapa begini makar? Hubkap kap. Betul kan? Bagi yang ada duit, kaproh jual belang kebun. Sudah, sudah, sudah, nak, Kau nak? Kau punya hubung nak? Kau punya kapkap. Kalau masalah dengan kamu, kalau dengan kamu, mana leka? Kau. Kalau dengan kamu ngabu tu aduh, si kongkang pun terang duduk ya, Salam, ya temi temi temi temi temi temi. yang dulu Tidak ada apa okay. Ya, waduh. Nampak air. Jauh kan? Eh, kalau aku ni keting kan? Kamu main. Masalah yang mana hari ni? Kan dari air kuah je lah. Dari air dah kuah. Tijik-tijik mana tau? Haa. Tijik dia keduduk dulu. Kadang orang mereka. Cepat. Fahit rasanya. Fahit? Ya. Maklum. Yang belum juga kan buah. Maklum pengin lah. Ya, dah, dah. Jadi, mana yang jadi? Nanti dan mana? Kalau dari sini, siap-siap dah. Kalau enggak, mana? ada lawak. Enggak ada ke mana? kena, kena. Kena, kena. Bukan, Emang wang, ya? Jadi kan ayah ada orang, gua orang. Kau mumpang dah. Kalau enggak kau. masuk, masuk. masuk. Kau masuk. Kau masuk. Kau dah. masuk. Lepu, nak maguni malah. Ada apa ada ni jam. Jadi kan, mana tukar mana antu dari hari ah dari pagi ah kan. Dari ah kan. Jadi kucing ada kucing. Pasti kan, di bawah itu di bungkureu, dan bungkureu yang di bawah peng lameri. Bela, lameri tau buka. Hah? Sang hi benar salah agam. Lameri yuri bi buka. Lameri buah pe. Oh bawa cho yong teman. Oh bay mai ah. Mun duk ka. Pak bay duk ba lu ah. Dah bay dah lah duk ah. Okay dah. Komit dah. Ya ni ya duk royo sik lah. Meh dah macam. Dia mau minta elemen tu. Oh ikak. Igo yong tang ko eng aya ko. Timah. Hai ko iwa tu ko lah. Ya ni duk elemen tu. Bakah nang mejan ka bayu. Yok buka. Muka kwa chopek le dah. Nang ni dah tu tak bagi kau pegang anak pian ape ah ah oh oh mudah yak oh baik baik ni budak budak oh yak oh budak golong anak kau tak budak jauh jauh pergi wei pergi pergi ni dah ada jauh nak ada gadingnya dia nyuk dah menang sudah tu leyo umpan mempeng olek anak luar macam tu ini nya deh tengoklah tengok ni dari aku oh give me deh aku tunjuk ni kena menang kalah banyak banget, banyak juga begitu, begitu. Gue Aduh. ada Bu bu bu, bu tren warung royo bang kau nak eh. Come now, dude, you girl. Lomoh ada eh. Tak bende apa dah. Sampai nak. Kalau main cap ci burung pae, yo pa cap ci mok. Nyo nyo, kumak em bu jipa mana tak bau grepo tu. Nyomih mangkot Cip nyot tu em de ber Nampak-rapak kau duduk. Nah, ni empat dah. Aduh saja. Mak balik? Nak dalam. Lama abang nak kejap boleh. Belum-belumnya? Belum. Bunda, Belum. nah, abang nak kejap boleh? Nah. Cuk, nak je pegangkan abang. samae com, iya, ini ya ayo ayo deh Mimi ayo ya ya apa kamu siapa ayo dua dua eh wewe kan? gain we apa gain kamu siapa we buta-buta ini enggak ada Hasna enggak udah buta cari Hasna ada Hasna ada Hasna auraimo tinggal rayu, rayu. bukan ini tempura ya. rayu, rayu. mayang, tinggi, di, mayang, mayang, ah, mayang, mayang.